pertama yang A, lampu apa yang menyala ternyata lampu tumbler yang menyala kemudian kita matikan lagi B, itu adalah lampu e, neon led kemudian yang e, C itu lampu ah ini lampu yang kuningnya, ada 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya kali ini kita akan bahas jenis-jenis saklar yang ada di rumah saya seperti apa oke, yang pertama kita lihat dulu Oke, okay, yang pertama ada jenis saklar seri So, so, bukan, bukan Ini single Oke, okay, ini saklar single Seperti biasa Oke, okay, kita lihat lampunya Kalau kita matikan Nyalanya kuning Kalau kita nyalakan, nyalanya putih Ini kuning, ini putih Wow, jadi Yang bikinannya apa? Bukan saklarnya, tapi lampunya Lampunya dua warna Oke, okay, next saklar ini saklar dobel. Udah biasa juga. Ini kuning, ini putih. Ini kuning, ini putih. Oke? Sama ya. Jadi dimainkan dari lampunya. Oh, ini bukan saklar, ya. Ini colokan. Hmm, kalau ini apa ya? Oh, saklar single sama stop kontak. Hmm, ini juga saklar biasa bentar ini apa ini remote ya remote remote tv bukan ini adalah remote lampu oke nanti kita bahas terakhir dulu ini juga saklar wait tapi tunggu dulu ada ini apa ini digital timer switch oke kita bahas dulu dari sini sebelum kita membahas saklar yang lain yang saya akan bahas di video kali ini ada dua saklar. Saklar yang ini dulu, sama yang kedua adalah saklar yang barusan yang remote. Oke, okay, kita lihat dulu. Ini sama seperti biasa, saklar biasa. Cuman saya sudah tambahkan backlight-nya. Jadi, backlight ini akan nyala ketika ada orang yang mendekat ke, back, ke saklar ini, secara otomatik. Oke, okay, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan fiturnya di sini. Di sini fiturnya adalah pertama untuk mengatur menyalanya lampu dan mematikan lampu di waktu tertentu, sesuai kebutuhan. Itu yang pertama. Dan ini bisa disetting, mau hari apa aja mau seminggu, mau kemudian mau jam berapa saja. Dan ini banyak sekali programnya, bisa disetting di sini. Kemudian, di sini ada tambahan peer sensor, artinya untuk mendeteksi gerakan. Ketika ada orang yang mendekat, maka lampu backlightnya akan menyala. Sensornya ada di bawah seperti ini nah ini yang putih adalah pir sensor kemudian ini saklar untuk menghidupkan mode automatic, jadi di sini mode manualnya seperti biasa ya dipencet kemudian ini adalah mode automatic dengan mengatur waktu yang ingin di setting oke kita menyalakan mode automatic maka lampunya otomatis menyala nah di sini ada lampu backlightnya menyala kedap-kedip nah ini memudahkan ketika kondisi gelap ruangan Kemudian kita mendekat, maka ketahuan Osak harinya ada di sini. Oke, okay, kita lihat kembali lagi ke sini. Saya menggunakan produk dari Sino Timer. Ini adalah untuk mengatur e, menyalakan lampu. Sebenarnya aplikasinya tidak hanya lampu, boleh menggunakan alat elektronik yang lain, tapi saya digunakan untuk lampu rumah. Ide idenya adalah ketika bepergian bepergian keluar kota, misalkan dalam beberapa hari, maka lampu Lampu di rumah pasti dalam keadaan gelap, tidak dinyalakan, dan biasanya tetangga pada takut, ya. Oke, okay. <laughs> oke. Okay, jadi idenya keluar, muncul dari sana. Kemudian saya membuat ide ini, kemudian saya pasang ini, dan alhamdulillah eh, lampu di rumah bisa menyala otomatis dan mati secara otomatis sesuai dengan yang kita setting. Oke, okay? saya tunjukkan program yang saya sudah setting. Jam sekarang adalah jam 6:09:24. PM ya, Kemudian modenya auto Nah, udah ketahuan Saya sudah memprogram uh, Dari Mon, uh, Mondai sama dengan Sandai, ya dari Senin sampai Sabtu Selama setiap hari Saya sudah setting Menyalakan lampu on jam 6 Sore, PM ya Atau maghriban lah Kemudian saya mematikannya di uh, Jam 5 IM atau jam 5 subuh ya Off mati Dan ini akan secara otomatis e, Lampunya e, Mengikuti dari program ini Menyalanya Nah ini idenya memang dari sana awalnya Oke okay, ya Jadi barangkali dari kalian Ada masukan ataupun mau mengikuti Atau mau menambang sesuatu Silahkan di komentar ya Jangan lupa sebelum saya lanjut subscribe dulu Karena subscribe itu Gratis ya Oke okay, lanjut ke Saklar yang kedua Oke okay, saklar yang kedua Eh, saklar ini biasa aja, cuman yang membedakan adanya remote ini. Remote ini adalah remote lampu untuk menyalakan eh, lampu mana yang ingin dinyalakan, tapi tidak menggunakan saklar seperti ini, ya. Tapi menggunakan remote. Ini bisa menyalakan lampu, tiga jenis lampu. Yang pertama yang A, lampu apa yang menyala? Ternyata lampu tumbler yang menyala. Kemudian kita matikan lagi B, itu adalah lampu eh, neon led. Kemudian yang eh, C, itu lampu, nah ini lampu yang kuningnya, ada tiga. Oke, okay, ada tiga jenis lampu, dikontrol dengan menggunakan remote ini. Kalau ingin menyalakan semua, tinggal pencet yang ini, maka on, semuanya menyala. Kemudian, kalau mematikan lagi, ya udah semuanya ini lagi. Pencet ini, mali, eh, mati semua. Oke, okay, ini kondisi di lorong ketika dikontrol menggunakan remote ini. Oke okay, uh, paling sampai di sini dulu reviewnya dan tidak lupa uh, biasanya remote ini kecil sering hilang makanya disimpannya dekat saklar ini. Uh, di sini ada sebuah magnet maka tinggal ditempel aja maka sudah nempel ya dan ngambilnya gampang tinggal tempel lagi. Jadi tidak perlu baut-baut maka tinggal simpan aja di sini ada magnet dan nempel. Oke. Okay. Thank you sudah menonton sampai beres uh, Barangkali ada ide yang lain Ataupun ada masukan silahkan komen di bawah Jangan-jangan lupa uh, subscribe Karena subscribe itu gratis Untuk mendukung channel ini Agar terus semangat untuk uploadnya Oke okay, paling sampai di sini dulu Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy